serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan informasi terbaru Kabar baik dan kabar bahagia seputar idola kita Leslar tentunya Menemani santai pagi kalian saat ini, Bumi Minah akan memberikan informasi menarik di di pagi hari ini Kita awali dengan kabar spesial dari Ibu Siwi yang semalam memposting Postingan foto Abang Fatih Perasaan dia ya, ekspresinya Ini luar biasa Masya Allah Bikin bahagia dan pastinya Menggemaskan sekali kita simak juga bersahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi. Lihat muka Abang El jadi kangen cucu ke satu ini. Lama nggak ketemu pasti kamu udah besar ya. Nah, kiss kis Aduh Masya Allah banget ya. Ibu Siwi aja kangen dan rindu kepada Abang Fatih. Yang sudah lama banget ya katanya nggak ketemu. Masya Allah mudah-mudahan bisa ketemu sepatnya ya. Dan pasinya... Bakal ada sesuatu kejutan yang selalu kita dapatkan dari Ibu Siwi Idola kita dan Indosiar Dari postingan ini para sahabat Bunda Lesti ini menanggapi nih Dengan meneruskan sebuah kalimat komentar Oh mah katanya itu masya Allah banget ya Kedekatan antara Ibu Siwi dan Bunda Lesti memang luar biasa Semoga mereka selalu sehat Selalu diberikan kebahagiaan Untuk berikutnya per para sahabat ada asur vitamin bahagia juga di channel youtube-nya Leslar Entertainment Vlog terbaru saat pemotretan sudah di up Kita juga persahabat ya happy banget melihat tentunya kebersamaan gundalensi dengan wanita-wanita hebat lainnya Seperti Kanatali, Natali, ka Zazkia, Mbak Pau juga di persahabat ya, Mama Paula maksudnya Dan ada juga Mama Gigi, memang ini wanita-wanita hebat yang sangat luar biasa nggak nyangka sekali Bunda Lesi Tentunya bersanding dengan wanita-wanita hebat seperti mereka Masya Allah Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik Dan mereka selalu diberikan kesehatan Dan di postingan ini pun persahabat ya Kita mendapatkan info Bunda Lesi Kejora dan wanita-wanita hebat ini Bakal mengadakan acara arisan bayi Wow Kira-kira persahabat ya Tentunya kejutan spesial yang kita tempat ini wow banget Gak kebayang ya kalau tentunya acara arisan bayinya Masya Allah Pastinya ini bakal seru banget yuk kita kompak, kita selalu, untuk selalu mensupport, selalu mendukung apapun itu untuk idola kesayangan kita Momen ini pun direvast oleh akun Lensler Skarsik Kita simak juga bersama di kalimat caption yang dituliskan Kebayang gak tuh arisan bayi-bayi gimana? Jangan sampai bayi-bayi pada tawuran gara-gara rebutan mainan Wow <tuh> Ini sikit banget persahabat ya Karena arisan bayi ini bukan uang Tetapi mainan-mainan dari para bayi itu Masya Allah banget ya paling seru dan sangat luar biasa Untuk kemudian persahabat ya berikutnya Ini ada maman yang sangat luar biasa juga Disimak BBL lagi ngedot nih ya. Sepertinya kehausan dan kita lihat tuh ekspresi ngedutnya Papa Bilar. Saat momen di acar Indosiar lagi didotin oleh Bunda Lesti. Ini sih cute banget ya. Aduh, ngakak banget ngelihat kelakuan dari Papa B. Mudah-mudahan persahabat ya rumah tangga selari ini selalu langgeng, selalu bahagia. Dan mudah-mudahan selalu memberikan kabar-kabar bahagia untuk kita semuanya. Dan selanjutnya persahabat kita simak juga. Vitamin semalam kita dapatkan dari Papa Bilar yang sedang main biliar di rumah di persahabat ya, Masya Allah. Aktivitas di malam hari di rumah, ini sih bikin kita bahagia sekali, vitamin di dijempoci nih, persahabat ya, bikin melek sekali, Masya Allah. Makin segar, tentunya kita selalu disuguhkan setiap hari vitamin-vitamin yang, yang sangat luar biasa. Dan kita salpok dengan logo RANS, persahabat ya, berada di jendela rumahnya Papa Bilar. Wow ini akan ada kecilan apakah nih Apakah sponsornya RANS Masya Allah banget ya Kita doakan apapun itu Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Dan selalu diberikan kemudahan Di postingan ini pun persahabat Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Renaldi Rinaldi Disitu mengatakan Masya Allah Papa Mbi ganteng banget <tuh> Suaminya Lesti tuh persahabat ya Gantengnya luar biasa Berikutnya persahabat masih dalam akun Instagram yang sama Akhirnya nih jawaban di postingan kalimat Bunda Lesti Yang lagi mencari ilham nih persahabat ya Akhirnya sudah ketemu nih Dan langsung memotong rambutnya Papa Bilar Wow, vitamin kembali kita dapatkan Persahabat ya, luar biasa Masya Allah, mudah-mudahan Tentunya idola kesengan kita selalu menjadi orang baik ya Selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Dua tahun dibikin meremelek mulu nih Sama dua bucin, siang jadi malam Malam jadi siang, baru aja mau merempa, Bu, ah sudahlah, <laughs> udah terbiasa kok ini mengingatkan waktu tentunya momen-momen yang sangat luar biasa setiap malamnya dibikin begadang terus ya oleh Leslar. Karena vitamin-vitamin selalu muncul di tengah malam. Masya Allah, tapi kita sebagai warga kuno sudah terbiasa. Kalau seperti ini, Masya Allah banget ya. Vitaminnya sekarang mah keluarnya di malam hari ini, persahabat. Untuk berikutnya juga, kita simak. Ini ada uang spesial yang kita dapatkan dari... Tentunya BBL dan Kenzo Diperhatikan persahabat ya Ini ada yang sangat cute sekali Sepatunya BBL dan Kenzo itu kapelan Samaan persahabat ya Ini sih luar biasa cutenya menggemaskan. Kita simak di kalimat komentar dari Ida Kurniati Anuskar 9 Masya Allah Kenzo sama Al-Fatih gemesin banget Sepatunya juga kayaknya kapelan tuh <laughs> Bener banget persahabatnya, sepatunya lengkap pelan. Masya Allah, semoga pertemanan mereka juga persahabat ya. Selalu terjaga dengan baik, nih pasti seru banget ya. Masya Allah, mudah-mudahan dukungan, doa selalu diberikan dari orang-orang baik. nanti intinya mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar. Semoga juga persahabat, kita semua sebagai fans sejati, selalu dimudahkan langkah kita dan rezeki kita selalu diberikan kelancaran. Amin.